Ada yang percuma Bicara cinta itu bla, bla bla bla Di balik semua yang terjadi tak ada Suara hati menerbangkan diriku Bebas melayang dan tinggi Dengar apa yang ku katakan Tanam dalam-dalam di hatimu Jangan tulisan di Aku tak mau Ku tak mau jatuh cinta Untuk sementara menjawab semuanya semuanya semua Semuanya Semuanya Semuanya Semuanya Ayo guys jangan lupa subscribe